Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 negara dan pemerintah bahwa saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Entah seperti apa kekacauan yang akan tercipta, manakala ASN boleh berpolitik praktis mereka tentunya akan memanfaatkan jabatan, program, dan kebijakan pembangunan bagi kepentingan politiknya. Jadinya, layanan publik akan menjelma menjadi tekanan politis. Sejauh ini memang telah dilakukan berbagai macam pembenahan baik terhadap sistem kelembagaan maupun regulasi. Pemerintah menjadikan ASN sebagai alat negara yang profesional, mandiri dan bebas intervensi politik, seperti dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta berbagai regulasi lanjutannya. Sementara itu di bidang hukum kepenyuluhan sejumlah pasal dicantumkan untuk mencegah agar ASN tidak terlibat dalam kontestasi politik. Seperti diatur dalam pasal 70 dan 71 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 Merupakan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Dan direkomendasikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tentu kaidah yang disebutkan tadi bukanlah sebuah sistem yang dapat berjalan sendiri Tentu masih dibutuhkan organ yang akan menegakkannya Berdasarkan Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017, ASN yang netral terjamin karirnya oleh sistem berbasis kompetensi kerja. Oleh karena itu, ASN tidak perlu memiliki keterlibatan dengan golongan tertentu. Dengan demikian, karir ASN dijamin oleh sistem merit serta berada di bawah pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Namun di dalam kenyataannya, Meritokrasi akan tidak diyakini oleh sejumlah oknum PNS. Mereka masih saja asik bersimbiosis mutualisme dengan kepala daerah dan/atau politiknya. Bahkan, perilaku taetis itu dilakukannya jauh sebelum tahapan pilkada itu sendiri dikerutupkan. Hal yang diharapkan biasanya adalah konsesi dalam jabatan, seakan ia tak peduli. Dengan ancaman atas pelanggaran norma kepegawaian itu Yang dapat berupa sanksi administrasi yang bisa berujung pada pemecatan Dan atau sanksi pidana Sebagaimana diatur di dalam Pasal 188 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Berukah liat atau walau alam isawab Kawan, oh kawanku seperti juga bulan purnama, cahayanya dapat menuntun manusia berjalan di muka bumi. Demikian halnya hukum dan etika sudah sedemikian baiknya menuntun KASASF menjauh dari hal-hal yang berakroma politik. Ini semuanya terpulang dari aparat yang ada pada KASF dan Bawaslu untuk menegakkannya. Saya jadi teringat dengan ada bunyinya seperti begini. Jika saya disuruh memilih antara hukum yang baik dengan pelaksanaan buruk atau hukum buruk dengan pelaksanaan yang baik, maka saya akan memilih hukum buruk dengan pelaksanaan yang baik. Demikian kata, saya Inal Farid, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wa taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salamat kita pada salamat.